Jadi korban perceraian orang tuanya, ini jawaban Aurel saat ditanya soal kegagalan pernikahan dengan Atta. Usai Atta Halilintar dikabarkan telah melamar Aurel Hermansyah, kabar pernikahan keduanya pun kian menggema. Tak sedikit yang penasaran dengan bagaimana rencana ke depan dua sejoli itu, termasuk soal ketakutan gagal dalam pernikahan. Seperti diketahui, Aural Hermansyah ini merupakan korban perceraian dari kedua orang tuanya, yakni Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Saat Anang Hermansyah dan Krisdayanti bercerai, Aural dan Azriel masih berusia anak-anak. Meski begitu, selepas cerai, Anang Hermansyah dan Krisdayanti terlihat bahagia usai menikah lagi dengan pasangan masing-masing. Anang Hermansyah menikahi Ashanti dan dikaruniai dua orang anak, Arsi dan Arsya Sedangkan Krisdayanti menikah lagi dengan Raul Lemos dan dikaruniai dua anak Amora dan Kelen Saat ditanya soal gagal dalam pernikahan begini jawaban Aurel Aurel Hermansyah mengaku ada ketakutan tersebut Meski begitu, Aurel belak-belakan sudah belajar dan bercermin dari kegagalan pernikahan kedua orang tuanya Ketakutan pasti ada, cuma semua yang pernah ku itu ku pelajaran, ujar Aurel Jadi aku kalau nikah gak mau itu terjadi Maksudnya aku tuh dari dulu udah menanamkan gak mau nih kalau kayak gitu, ujar Aurel Lantas Aurel pun menegaskan motel hidupnya Yakni satu pas pasnagan hidup untuk selamanya hingga maut menjemput Aku tuh udah bilang, satu itu untuk selamanya, tegas Aurel Aku belajar dari banyak hal dan apa yang udah ku laluin itu aku jadiin pembelajaran Pokoknya kedepannya aku gak boleh melakukan hal kayak gitu, ujar Aurel Hermansyah Untuk menghindari hal tersebut, Aurel Hermansyah pun mengaku tak akan pernah memikirkan pengalaman pahit tersebut Bahkan di dikaui Aurel, dirinya menerapkan hidup dengan gembira sehingga semua impian pernikahannya bisa baik-baik saja dan aku udah menghindari lebih baik, ya. Udah kita jalani yang happy-happy aja. Gak usah kayak mikirin yang gitu-gitu supaya semuanya berjalannya itu lurus," ujar Raurel